Yo kembali lagi bersama Arum Motovlog. Di video kali ini sesuai janji mau bikin video review modifikasi kan tampilan sekarang udah banyak upgrade apa upgrade-nya ini jadi dibikin lagi videonya upgrade-nya sih lumayan banyak tapi ya nggak terlalu beda jauh lah sama, apa sama yang kemarin. Paling perubahan warna aja sih yang apa paling kelihatan. Ya udah langsung aja karena ini mau apa mendung lagi mendung mau hujan jadi ya langsung aja kita review. Mulai dari lampu depan aja. Ini reflektor depan udah ganti pakai yang LED. Nih kelihatan gak sih? ini pakai yang LED udah khusus buat WR jadi bukan custom ya custom sih sebenarnya tapi udah jadi kayak gini kita belinya udah jadi kayak gini ini kemarin tuh beli harganya reflektor LED buat WR155 itu harganya kemarin 300 ribu buat yang nanyain ini lampunya terang gak ya kalau kata saya sih apa kalau menurut saya sih terang, soalnya kan LED, udah sering pakai juga. Cuma kekurangannya dia sorotan lampunya jauh, terus agak ke atas. Jadi buat orang di depan tuh jadi apa? Silau. Makanya kalau ada orang di depan, kadang saya matiin kalau berhenti. Terus yang kedua, handguard. Untuk handguard ini pakai replika X-Service. Kiri kanan tapi ini yang replika yang tangkainya ini kelihatan gak sih? Oh ini. Yang tangkainya tuh dari dural, bukan yang plastik. Soalnya kalau yang kan ada dua tuh, kalau yang replika X service, ada yang dural, tangkainya sama ada yang plastik. Kalau yang plastik itu jeleknya itu dia mentok, kalau dipasang, mentok di sini, di master rem. Makanya agak kemarin pakai yang dural, kalau yang dural dia nggak mentok. Ini untuk handguard harganya itu cuma 175.000. Replika, bukan bu, apa? Bukan original. Terus selanjutnya stang. Ini stang pakai Proteva Revo yang tipe low pendek. Ini. Kemarin tuh beli harganya stang murah sih cuma 350.000 yang replika bukan original stang terus ini palang apa sih namanya nih lupa ini beli tuh nih udah dari pertama sih udah dari lama belinya itu cuma 100.000 ribu salah. terus ini hand grip <tuh> untuk hand grip ini tuh kemarin make punya apa ya merek Gak tau, dus dusnya itu Pro taper, Tapi isinya itu Oneal kalau gak salah Kalau hand grip murah, cuma rp ribuan Terus Handle Handle kiri kanan pakai Endurotech Ini kemarin gak tahu pakai punya apa sih Pokoknya asal pasang aja Yang penting cocok aja Warna biru Endurotech kemarin tuh harga dapat harganya itu eh 275.000 untuk handle kiri kanan udah satu set sama ini terus dekal untuk dekal ini udah ganti kalau yang warna kemarin kan yang lama kan biru kuning kemarin habis jatuh jadi yang sebelah kiri itu hancur, dekalnya. Jadi ya udah ganti baru dekalnya. Untuk dekal nih bikin di Hood Graphic. Ini banyak yang suka nanyain, paling sering ditanya, bang dekal bikin di mana? Ini dekal bikin di sini di Hood Graphic. Cari aja Instagramnya ada. Untuk dekal desainnya ini ngambil kalau desain ininya itu ngambil dari livery YZ kemarin itu YZ berapa ya 250 apa 450 sih pokoknya yang biru hitam gak tau YZ keluaran baru kayaknya yang terbaru untuk harga dekal ini yang bahan 3M itu 900 ribu ongkos pasangnya 100 ribu ya jadinya sejuta lah terus dekal udah ini jok kalau jok nih mah udah lama ya udah udah dari lama jadi jok ini ditambah busa biar jadi agak lebih tinggi kemarin ongkos tambah busa itu 200 ribuan lah kalau nggak salah Warna udah lama sih, Untung sa untuk sarung joknya yang bagian atas yang warna biru ini pakai dari standarnya, originalnya cuma disambung sama yang warna hitam ini kiri kanan karena nggak cukup kainnya. Terus apa lagi ya? Ini udah mau hujan, cok, harus cepat-cepat. Oh, ini. Cover blok kiri kanan ini kemarin ganti. Kalau cover blok kiri kanan ini harganya tuh murah, cuma ribuan. Udah dapat cover blok kanan, cover blok kiri, terus engine guard bawah. Cuma kalau yang ini warna hitam, engine guardnya, engine guard bawahnya juga warna hitam, jadi nggak kepake. Soalnya udah beli yang biru duluan sih, jadi yang bawah pakai yang warna biru ini cover blok kanan terus ini yang cover blok kirinya oh iya kenal pot kenal, untuk kenal pot masih pakai yang lama nori fumi roket 4 ini waktu itu beli harganya itu 2.250.000 kenal pot aja yang roket 4 stainless ini buat yang standar ya mesin standar bukan yang borap terus cover ini header kenal pot eh apa ya header apa slingser sih pakai dari norifumi juga ini tuh kemarin beli Rp 150 ribu jadi kenal pot sama ini tuh jadinya 700 250 .000 ditambah 150 jadinya 7400 kenal pot sama cover slancer terus ini footstep pijakan kaki juga udah ganti kiri kanan tuh ini kiri kanan untuk pijakan kakinya ini pakai dari merek expedition expedition ini pakai punya CRF buat yang mau ganti juga bisa. Jadi, pakai punya CRF harus satu set sama pernya. Ini keras karena asnya ini bengkok sih, jadi dia keras kan habis jatuh kemarin sebelah kiri. Jadi, as ininya itu bengkok. Untuk footstep, pijakan kaki ini tuh harganya. 275 merek Expedition pakai punya CRF. Terus ini pedal persneling. Pedal persneling pakai khusus punya WR. Udah keluar. Kalau ini tuh murah, kemarin tuh cuma 100 ribuan sih. Terus ini standar samping. Standar samping juga udah ganti, soalnya kan ini ditinggiin lagi pas habis ganti swing arm, ini ditinggiin. Jadi kalau make standar aslinya itu agak miring, kan pendek standar aslinya tuh. Jadi ganti sama yang ini. Ini tuh kalau nggak salah replika KTM universal kayaknya. Kemarin beli tuh standar samping, cuma seratus ribuan. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Oh, spakbor, spakbor belakang ini, make yang three in one, pakai punya KLX, <coughs> jadi udah include. Lampu rem Sama lampu sen Kalau untuk spakbor belakang Harganya itu cuma 95000 Pakai punya KLX ya Jangan pakai punya CRF Soalnya beda jauh Nah kalinya nanti jadi susah Kalau pakai punya KLX Cuma buat lubang baru aja sih Gak terlalu jauh lah Kalau pakai punya KLX terus apalagi Oh ini karet sok depan karet cok depan ini make punya Gordon kayaknya mah soalnya gede ini karet sok depan tuh harganya kemarin yang ini 150.000 karet cok depan harganya150.000 Pakai punya gordon, kayaknya udah lupa, soalnya udah lama. Ini mah udah dari pertama motor keluar, terus mau piringan depan, biar kelihatan. Ini piringan depan pakai dari merek Delcavic Warna hitam ada dua, warna sih: warna gold coklat sama warna ini hitam. Untuk piringan ini udah yang khusus WR, jadi PNP, tinggal pasang piringan besar. Udah include sama bracket ini, bracket kaliper. Jadi kemarin tuh, pas baru datang barangnya, baru datang stoknya kan? Akhirnya saya yang pertama pasang, percobaan kemarin tuh. Untuk piringan depan, merek Delkafik, harganya itu kemarin, kisaran 300 ribuan, kalau nggak salah mah, 300 ribuan untuk piringan besar kayak gini. Terus apalagi, Oh gear, gear belakang pakai dari merek Azuro, yang murah-murah aja lah. Kalau ini pakai punya CRF, merek Azuro ukuran 54. Kalau sama CRF dia bedanya cuma di diameternya aja sih. Kemarin pakai punya CRF tuh karena emang buat WR belum ada, jadi ya terpaksa ngakalin pakai punya CRF. Tapi kalau sekarang udah keluar semua sih, gear belakang, rantai, gear depan juga buat WR udah keluar semua. Jadi gear make Azuro itu harganya Rp 180.000. Kalau untuk rantai, pakai dari triple S warna biru. Itu harganya 200 ribuan. Kalau nggak salah, untuk rantai terus untuk gear depannya ini nggak kelihatan sih. Gear depannya ini di dalam soalnya ketutup ini cover block. Untuk gear depan, pakai dari merek Daytona. Itu untuk motor Jupiter MX, kalau nggak salah, Jupiter MX, Jupiter Z Old itu sama. Cuma bedanya kan kalau Jupiter MX sama Jupiter Z Old itu dia baut penguncinya itu ada dua. Kalau WR kan cuma satu. Tapi bisa juga kalau cuma pakai satu aja sih. Untuk gear depan kemarin tuh harganya merek Daytona 150 ribuan soalnya nyari yang standar ukuran 13 tuh nggak dapet sih kemarin makanya cuma ada dari merek daytona terus Oh ini velg velg dulu apa bandul ya ah sama aja sih untuk velg velg depan pakai ukuran 300 velg belakang pakai ukuran 350 sama depan belakang pakai merek Rossi warna biru terus untuk jari-jari buat yang nanyain ukuran sebenarnya saya nggak tahu pasti sih ukurannya berapa jari-jarinya depan belakang cuma ini pakai punya KLX kemarin KLX depan belakang pokoknya bilang ukuran ring 17 Jari-jari KLX ukuran ring 17 Kalau ukuran panjang pastinya sih nggak nggak tahu saya. Terus untuk velg, velg depan belakang tuh harganya delapan ratus merek Rossi. Terus untuk jari-jari itu -jari depan belakang jari-jari harganya seratus delapan kalau nggak salah merek Geotek terus untuk ban, ban pake apa? Ban pake Maxxis Extra Max depan belakang. Untuk ban depan, ukurannya 120 per 70. Ini udah paling besar, udah maksimal 120. Nggak bisa sampai ke 130. Soalnya dia mentok tuh, kalau pakai 130 nanti dia mentok disini, di sini, di shockbreaker depan. Itu untuk ban depan, pakai ukuran 120 per 70. Terus untuk ban belakang, sama Maxxis Extra Max juga. Untuk ban belakang ini pakai ukuran 130 per 70 untuk ban depan itu Maxxis harganya depan belakang kemarin sekitar 980.000 untuk ban depan belakang merek Maxxis itu harganya 980.000 untuk ban belakang dia bisa maksimal ke sampai ukuran 150 soalnya kan swing arm nya kan udah lebar swing arm standar itu juga udah lebar sekali sih jadi dia ban belakang maksimal bisa sampai ke 150 cuma saya pakai ukuran 130 nanti kalau ada uang lagi baru ganti pakai ukuran 150 biar lebih seksi gitu dari belakang <laughs> terus apalagi ya Dudukan plat nomor. Dudukan plat nomor mah ini pakai punya CRF. Tapi kalau untuk dudukan plat nomor depan buat WR udah keluar juga sih. Udah ada yang bikin. Jadi tinggal pasang. Dudukan plat nomor depan tuh cuma 75.000 harganya. Pakai punya CRF. Terus untuk dudukan plat nomor belakang ini custom pakai plat biasa. Ya paling habis-habis 40 ribuan lah dudukan plat nomor belakang. Terus untuk arm swing arm ini pakai yang replika KTM dari Lislas. Ini replika KTM ini udah yang khusus buat wr ya, jadi udah pnp untuk swing arm, tinggal pasang. semua kalau untuk swing apa swing arm yang replika ini dia pembeliannya nggak dapat bos arm, so kan kalau untuk yang untuk crf, untuk KLX itu kan udah bonus Bos arm juga kan, kalau untuk wr ini nggak ada, nggak dapat bos arm. jadi boss armnya pakai yang standar dari arm standar dicabut. Paling dapatnya tuh cuma ini setelan rantai. Terus boss road apa? Jalur roda. Ini swing arm. Kayak gini sih dari belakang. Tuh. Cakep sih kalau pakai swing arm ini yang replika KTM. Cuma untuk WR swing arm replikanya Udah banyak pilihan, ada yang replika KTM, ada yang replika YZ, ada yang replika Aprilia. Pokoknya udah lumayan banyak. Itu cek, cek aja di Instagram Matic Corners kalau nggak salah namanya. Itu banyak pilihannya buat PR, kalau swing ARM. Untuk swing ARM ini harganya kemarin. Satu juta lima ratus Kayaknya ada ada dua tipe sih Kalau swing arm ini Ada yang harganya enam ratus ribu Sama ada yang satu juta lima ratus Kalau yang satu juta lima ratus ya ini Untuk Dempulan-dempulan kayak ininya itu Rapi Terus kuat juga sih ini Kemarin udah dipakai buat ini Buat lompat-lompat Jemping-jemping, lompat-lompat. Ini unit tracknya diputar karena supaya lebih tinggi. Karena kan kemarin pakai pas, pasang swing arm ini tuh dia jadi lebih pendek, jadi lebih turun. Karena swing arm ini kan lebih panjang dari swing arm yang standar ukurannya. Kan ini panjangnya 66, jadi dia lebih panjang, lebih jadi lebih pendek. Makanya sama saya ininya diputer biar jadi agak lebih tinggi. Ini full besi. Bukan aluminium ya. Pokoknya ini ini full besi. Bukan aluminium, jadi berat. Ini kalau pakai swing arm ini jadi lebih gimana ya? Kelihatan lebih berisi lah. Lebih kekar apalagi kalau dari belakang. Nih. Cakep kalau dari belakang mah. Swing arm gede. Apalagi kalau bannya gede, pakai 150. Uh, tambah cakep lagi tuh. Cuma sayang ini bannya pakai ukuran 130. Terus apalagi? Paling cuma itu aja sih modifikasinya. Oh, ini apa sih namanya? Ini chain slider, ini yang warna orange, bantalan rantai. Ini pakai punya KTM original, soalnya yang bawaannya kemarin tuh cuma karet biasa, jadi rantai dia lari ke kiri. Makanya pakai yang KTM untuk chain slider ini harganya itu 300.000. Chain slider KTM namanya. Kemarin beli itu 300.000 harganya. Udah dapat yang ini juga sih, yang buat selang rem juga tuh yang orange. Terus apa lagi? Oh, ini paling stiker USD. US usd soa ini kemarin beli harganya 100.000 ribu kiri kanan uh, udah sih paling itu aja yang dimodif kalau selang rem depan belakang masih pakai standar soalnya mau beli hell juga belum ada duitnya <laughs> oh ini sama yang terakhir tuh kayaknya ini, ECU cuma di dalam nggak bisa, gak apa, nggak bisa dibuka, nggak ada kunci L. ECU itu make BRT Juken 5, itu untuk ECU harganya kemarin tuh berapa ya? Juken 5 Racing Turbo buat WR itu harganya 1 juta 100. .000 di dalam ini di dalam jok gak apa gak ada kunci buat ngebukanya oh ini lupa apa sih namanya riser riser stang pakai punya KLX original jadi udah tinggi tuh kelihatan gak ini hitam jadi lebih rapih gitu nggak usah pakai yang sambungan-sambungan untuk riser kemarin harganya Raiser KLX BF original harganya itu 250.000. 250.000. Terus apalagi lagi? Nggak ada udah. Itu aja modifnya. Jadi garang sih, jadi sangar tampilannya. Kalau warna biru hitam kayak gini. Karena kalau kayak kalau yang dekal kemarin mah Agak rame sih warnanya Biru kuning terus campur putih Kalau ini makan cuma tiga warna Biru, putih, hitam Ini apa sih Ini habis dicuci ini tadi Soalnya kotor sekali Dekal Upata uh, Oh enggak, kirain patah coba Gak, oh enggak. Ini doang sih yang patah, yang waktu jatuh udah enggak ada lagi sih yang dimodif. Itu aja, tapi ya lumayan banyak sih upgrade-nya dari yang kemarin. Soalnya untuk sekarang juga spare part modif buat WR155 itu udah lumayan banyak mulai dari piringan, terus tromol, lampu depan, cover engine, pokoknya udah lumayan banyak lah buat pr. Tinggal pintar-pintar kita nyari aja. Oh ini, siapa tahu mau check sound Jadi setelah ganti juken itu perbedaannya itu selain dari tarikan dari suara juga jadi dia suaranya lebih keluar kalau ganti pas habis ganti juken nih ada orang mau lewat co. ini mah kemarin kena bau ini ngalangin jalan pokoknya ini cek sound dia suaranya jadi lebih keluar Jadi, lebih keluar itu lagi belajar mobil, sama lagi latihan kursus. Kursus mengemudi udah nanti dimarah orang, gak geber-geber kas berisik Jadi untuk yang dimodif cuma itu aja tadi, handguard, lampu, lampu depan, reflektor, terus tang, riser, velg, piringan depan, cover engine, swing arm, ecu, udah itu aja yang di modif mah, yang diganti abis ini mau ganti apa lagi nggak tahu udah ini semua selang rem kalau selang rem sih kata saya mah nggak terlalu ini nggak terlalu perlu lah selang pakai selang rem hell Karena sejuta harganya nggak terlalu kelihatan juga kan mending sejuta buat ganti yang part yang kelihatan aja jadi yang nampak kalau selang rem mah Orang harus mendekat dulu, baru kelihatan Oh merek hell, gitu Mending ganti yang kelihatan aja Udah sih, paling segitu aja yang diganti Gak ada lagi Duitnya juga gak ada Mau ganti apa lagi, tromol Kemarin juga baru beli tromol Buat yang wheelset satunya udah paling segitu aja video reviewnya nanti kalau emang ada upgrade lagi ya paling dibikin lagi videonya Oke sekian dan terima kasih see you next video